halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hip vlog channel masak masak masak terus yuk kita masak masak cek tidak nah ini dia bahan-bahannya ya kita mau bikin lumpia isi ayam jadi bahannya ada bawang merah bawang putih kunyit kemiri kita tumis sebentar sampai dia sedikit layu Jangan lupa terus diaduk, aduk, aduk, aduk, dan aduk supaya dia tidak gosong Nah, setelah, setelah matang atau cukup matang kita tiriskan Kita angkat semuanya Bisa didiamkan dulu sebentar, lalu kita blend Nah, kita masukkan juga ketumbarnya, jangan lupa ketumbar benyok Nah, ini dia Bahan atau bumbu yang sudah di plan, kita tumis sebentar tanpa menggunakan minyak sampai dia sedikit surut. Lalu, kita tambahkan minyak setelah dia surut. Nah, kita tambahkan minyak, kan? Kita oseng-oseng lagi, kita aduk-aduk seperti kita mengaduk perasaan mantan. Lalu, kita masukkan si teman-temannya: ada serai, ada lengkuas, ada daun jeruk, juga bahan-bahan lain seperti bumbu-bumbunya, ada micin merica, gula garam dan penyedap rasa supaya apa? supaya makin endulit supaya makin sempurna seperti kata Demian sempurna nah, setelah semuanya siap atau setelah semuanya dimasukkan kita aduk lagi aduk, aduk, aduk sampai dia benar-benar baper sama kita eh lalu kita masukkan si daun bawang dan jambah kalau kalian punya wortel atau kalian punya uh, bahan lain bisa dimasukkan bisa ditambahkan enggak masalah ada rebung juga boleh kalau punya rebung ya kita bisa tambahkan lalu kita oseng lagi kita masak lagi sampai benar-benar dia meresap ya bumbunya sampai dia meresap hatinya lalu kita bikin adonan untuk perkatnya nanti Ini. kita bikin berkat untuk kulit lumpia nah berhubung aku nggak nggak bisa bikin kulit lumpia karena longnya lengket jadi aku pakai kulit pangsit jadi lebih mudah, praktis, tinggal beli dah di leco apa leco? Nah, ini bakul sayur itu loh, apa ini nah, Pokoknya dagang sayur itu loh pokoknya ya, dagang sayur keliling. Oke, kita lanjut tuh masakan. Kita aduk-aduk sampai dia benar-benar surut dan tekstur airnya tuh udah benar-benar enggak -benar ada. Nah, kita angkat lalu siapkan wajan. Kita isi dengan minyak secukupnya. oke lalu kita bikin atau bungkus isiannya ke dalam si kulit pangsit disik ya pakai motor lewat nggak apa-apa ya Nah kita olesin pakai yang tadi tepungnya lalu kita tutup kita tercantik kita ini udah blebuk-blebuk ya lakukan seperti ini sampai si adonan atau isiannya itu habis tapi kalau sampai isian udah habis tapi kulitnya masih nggak apa-apa bisa kita goreng bikin kerupuk berhubung kita menunggu step lainnya atau step berikutnya jangan lupa klik like comment subscribe dan loncengnya Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung aku sejauh ini terima kasih banyak karena dari dukungan kalian aku bisa sampai sini masih tetap semangat ngonten meskipun ya masih terbilang jauh banget ya, ya. untuk kalian yang baru melihat Viti aku atau video aku jangan lupa klik tadi ya paket komplit setelah kalian kasih paket komplit ke aku aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan aku doakan untuk kalian semua yang udah dukung aku Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga juga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan juga murah jodoh. Terima kasih. Yuk lanjut yuk. Oke kita lanjut, kita bikin lagi, bikin bikin bikin bikin terus sampai ini adonan habis ya. Lalu kita goreng, jangan sampai dia coklatnya agak gelap gitu, jadi cukup kecoklatan sedikit, karena gini kan sebenarnya isiannya itu udah mateng kan kita tinggal matengin yang warnanya aja atau kulitnya aja kan jadi kulitnya nggak perlu sampai gosong sampai terlalu coklat jangan cukup sampai dia benar-benar ayu-ayu cantik, agak golden gitu lalu langsung kita angkat jangan lupa dibolak-balik karena ini cepet banget buat mateng atau gosong ya jadi lebih baik gorengnya itu pakai api kecil aja kalau api kecil kemungkinan gosong itu sedikit berkurang uh, jadi dalamnya juga matang luarnya juga mateng oke kita lakukan lagi ya sampai adonnya habis teman-teman. Cantik kan? Cantik lah. Tuh, gendut-gendut kayak yang bikin kan? Nah, masak-masak, masak terus.